kembali lagi di YouTube channelku yang enggak jelas. Nah, sekarang hashtagnya adalah diem di rumah aja dan kali ini mau bikin challenge sama adikku buat makeup challenge. jadi caranya adalah kita lihat contoh di uh, internet terus siapa yang paling bagus ngikutin dari uh, makeup uh, apa contoh itu akan jadi pemenangnya dan potingnya akan dilakukan di instagramku and lihat saja nanti oke okay. bye bye uh, aku akan mulai makeup jadi aku udah tahu makeup look yang harus kita bikin semendekati mungkin jadi aku mau aku pakai pelembab dulu Kainan. udah sekarang aku mulai ngikutin tutorialnya sekarang giliranku iya uh. pakai terpaksa kan harus kita kan challenge oh uh, enggak kurang halus, woi nggak bisa dipencet <tis> <tis> ah <tis> kenapa <tis> banyak sekali sekarang katanya disuruh pakai foundation foundation yang aku pakai ini kalau aku sih pakai foundation biasa sehari hari itu segini tapi kalau dia What she up around here. So I've put it on here. too. Dia <laughs> <laughs> <laughs> Like hmm, highlight. <laughs> <laughs> highlight. Eh, enggak tahu tuh. Apa? alis <sighs> alis. Oh my goodness. Okay, I I oke no. okay, no. I Gak ada perubahan gitu. Yeah. No. Oh my god. Yeah. Chocolate. Oh no. What did I do? Oh my god. Oh my god. Aku dispromoamin. Go ahead Kok jauh? Kok keluar tauwe abur. Oh my god. Oke, okay, aku masih bisa memperbaikinya. Ya, ketinggalan, stop dulu. That's easy peasy. Foundation. tadi. Ini foundationnya moce. Jadi dia itu putih. Ini dia. Ini apa ulang? <laughs> Liner eyeliner, oke, oke, oke, hey oke, oke, Gua oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, to so make my eyes more dramatic a little bit of gray in it, so I'm going to switch to my mix with my It's... <gasps> I put my head so smooth, smooth Just to add even more drama to our eyes, and use this. Oh, suck it! This is my dance move that I on the dance floor oh oh, oh. <laughs> cepat dong di sini Hah? kok, aduh oh. seperti apa mukaku? Nah, ini ini. Kak. Okay. What's going sama saya? Hasilnya Kak Lisa gimana ya? pose <laughs> putih lagi. Ih cantik, kok, coklat conditioner-mu dia. Cantik banget. Kasih. Okay, Kalau ditambah baju kayak Kak Lisa lebih cantik. Thank you. Suicide! guys, jadi kita semua udah selesai untuk bikin uh, challenge-nya sekarang kita foto dulu di instagram, dan kalau udah ada uh, kita tunggu satu, dua, satu atau dua jam, uh, terus udah deh, kita akan balik lagi see you hi semuanya, jadi berdasarkan hasil voting kita semua udah tau, yang akan menang, of cool. Thank you for watching, stay di rumah aja, keep calm Bye bye